Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, guys, sudah lama saya tidak mendengarkan ya banyak istilahnya kawan-kawan Indonesia yang tinggal di Malaysia. ikan ya, kan bagaimana yang mereka alami di Malaysia macam tuh kan. Nah, di sini guys ada dari channel Viras Hashir. Kultur shock ya yang aku alami di Malaysia, sekolah Malaysia dan juga di Indonesia. Mungkin ini cerita pengalaman atau gimana ya guys ya yang dialami oleh Mbak Firas ini, Firas Hasir namanya ya. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe di Viras Hasir. Assalamualaikum. Hai semuanya kembali lagi bareng Emma di channel Tiras Hasir. Hai semuanya apa kabar dimanapun kalian berada Emma doakan semoga baik-baik aja dan sehat walafiat amin Di video kali ini Emma mau share tentang perbedaan sekolah yang ada di Malaysia dan juga Indonesia Tapi Emma di sini hanya berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi mengenai sekolah yang ada di Malaysia hanya itu aja nggak ada maksud untuk compare satu sekolah dengan sekolah lain compare sekolah satu negara dengan negara lain ya kan namanya juga sekolah jangankan berbeda negara satu daerah aja, beda, itu tuh kalau beda sekolah, pastinya aturannya juga beda kadang-kadang seperti sekali. itu kan ya tapi dimanapun kita sekolah, apapun perbedaannya, tujuannya pasti sama dong, yaitu untuk mencari ilmu, betul kan? nah sebelum Emma melanjutkan videonya jangan lupa support ema dengan cara like, comment, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya Emma lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dan untuk yang sudah mendukung Emma dari awal sampai sekarang, Emma ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya. Amin. Oke. Okay, jadi ada 10 perbedaan sekolah yang ada di Malaysia. Nah yang pertama yaitu uh, waktu sekolah Jadi kalau di Malaysia itu waktu sekolahnya itu dari Senin sampai ke Jumat Jadi 5 hari aja Nah kalau yang seperti kita tahu di Indonesia itu tuh waktu sekolahnya ada 6 hari ya Dari hari Senin sampai hari Sabtu tapi di Malaysia, kalau untuk waktu sekolah itu ada beberapa negeri yang waktunya berbeda dengan uh, negeri yang lain. Misalnya contohnya di Kelantan ya, di Johor. Nah itu tuh waktu sekolahnya dari hari Minggu sampai hari Kamis, jadi Jumat dengan Sabtu itu libur. Oh gitu. Kalau nggak salah. Uh, Negeri Kelantan, Johor dengan Terengganu. Oke, teman-teman, kalau di sini ada yang dari belah timur nah bisa share di kolom komentar. Oke. Negeri apa aja yang sekolahnya itu bermula dari hari Ahad sampai hari Kamis, karena kalau Emma kan tinggalnya di Salam ya. Jadi, kalau di Salam itu sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Jumat aja jadi liburnya hari Sabtu dan juga hari Minggu nah itu perbedaannya hey, nah, guys, jadi kalau ya. di Malaysia itu cuma lima hari ya kalau di Indonesia enam hari oke selanjutnya yang kedua yaitu perbedaannya dari segi uh, memanggil guru, kalau di Indonesia kalau kita mau manggil guru itu kan bapak guru ibu guru, nah kalau di Malaysia itu manggilnya cekgu oke yang seterusnya, yang ketiga yaitu oh, waktu libur sekolah nah setahu ema ya kalau di Indonesia itu waktu libur sekolahnya kan kayak mau kenaikan kelas ya kalau mau kenaikan kelas itu biasanya kan uh, bulan Juli kayak gitu ya itu tuh seperti tahun-tahun yang sebelumnya tahun 2020 ya itu tuh 11 Juli sampai ke 18 Juli gitu ya untuk libur kenaikan kelas nah kalau libur di Malaysia itu tuh biasanya untuk kenaikan kelas biasanya bermula dari Hujung bulan November sampai Desember, tapi ini sebelum Corona ya. Kalau sudah Corona, itu tuh peraturannya sudah diubah kembali. Cuma Emma sekarang lagi membahas sebelum uh, adanya Corona. Biasanya, kalau di Malaysia, satu bulan lebih ya untuk libur semester. Selanjutnya, yang keempat yaitu permulaan masuk sekolah. Nah, di Malaysia itu kalau kita mau masuk sekolah itu tuh biasanya bermula dari 1 Januari sehingga ke November atau Desember satu tahun yang sama. Sedangkan di Indonesia kalau kita bermula sekolah yaitu dari bulan Juni atau Juli sehingga ke bulan Juni tahun depan. Jadi, bukan satu tahun yang sama, ya. ya. Itu bedanya. Setengah, setengah, Selanjutnya, yang kelima yaitu di Malaysia uh. tidak ada istilah uh, tidak naik kelas atau oh. ketinggalan kelas. Jadi, walau... iya, Kak, guys, ya, jadi nggak ada ketinggalan kelas di sana, ya. Kalau di sini banyak banget, ya. Waktu saya sekolah, itu teman-teman, ya, banyak yang tinggal kelas gitu, kan? Kasihan gitu. Yang awalnya itu dia kayak uh, Semangat belajar habis itu ya gak naik kelas gitu Akhirnya tinggal lagi <laughs> Ya kasihan banget Enak kalau di Malaysia gak ada tinggal kelas ya Walaupun murid itu nilainya tidak bagus Itu tuh hanya dikasih nilai yang tidak bagus aja Tapi dia tetap naik, naik kelas. kelas Cuma nanti di Malaysia itu ada Perbedaan kelas-kelas Contohnya misalnya kelas E atau kelas A gitu ya sampai ke kelas uh, D gitu ya atau D. Nah okay. itu tuh nanti di situ tuh dimansuhkan tak ada level kelas semua sama berarti ya berarti part yang ini itu tidak kita ambil ya karena memang sekarang sudah tidak ada level-levelnya kelas A B C. Kalau di Indonesia guys ya kalau kita mau masuk istilahnya kelas yang SMA mungkin ya ada sampai sekarang itu beda guys beda beda gitu kalau kita masuk di sumpah nih IPA ABC gitu yang A tuh yang pinter-pinter pasti di situ kalau yang B itu B B aja gitu kan tapi kalau C itu udah standar gitu aja guys ya nggak pinter-pinter tapi bisa gitu guys ya itu kalau di Indonesia pasti masih ada kayaknya kayak gitu ya kalau misalnya anaknya nilainya kurang begitu bagus nanti gurunya akan meletakkan anaknya di kelas D gitu, jadi kayak ada level-level gitu ya, ya. kalau di Malaysia sedangkan di Indonesia kalau misalnya anak itu nilainya tidak berapa bagus atau misalnya banyak yang merahnya, maka gurunya tidak akan menaikkan dia untuk ke kelas yang berikutnya misalnya dari kelas 1 nggak bisa naik ke kelas 2 ya masih stay di kelas 1 nah seperti itu seterusnya yang keenam yaitu sebutan kelas atau level kelas ya misalnya kalau di Malaysia itu ada TK ada SD atau sekolah darjah ada tingkatan ada tiga aja yang pada umumnya ya nah jadi kalau misalnya anak kita sampai umur 6 tahun itu tuh sekolah TK. Kalau di Indonesia juga ada kan ya TK dengan PAUD gitu. Nah, kalau misalnya sudah tujuh tahun masuk kelas 1 SD, yaitu dipanggilnya dengan sekolah darjah. Sama dengan di Indonesia, yaitu enam tahun sekolah darjahnya dari darjah 1 sampai darjah 6. Kalau di Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Tapi yang seterusnya yaitu tingkatan. Nah, di tingkatan ini yang menurut Emma agak sedikit beda. Karena apa? Kalau di Indonesia kan ada SMP 3 tahun, terus SMA 3 tahun. Nah, kalau di Malaysia nggak ada. Itu tuh cuma ada hmm, bermula dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 atau form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 kayak gitu. Jadi, dipanggilnya tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Nah, di situ kalau menurut EMA ya udah udah set umur satu tahun karena apa karena tadi tingkatan satu umur 13 tahun itu tuh cuma lima tahun aja kan kalau di Indonesia ya kelas satu SMP tiga tahun tambah lagi SMA tiga tahun jadi memerlukan waktu enam tahun jadi kalau misalnya di Malaysia sudah lulus ya tingkatan 5 gitu, kalau di Indonesia ya udah lulus SMA atau SMK gitu Itu tuh udah bisa melanjutkan kuliah atau masuk ke universiti Jadi menurut di sini tuh bisa save waktu satu tahun Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi kultur shock yang dialami oleh Emma ya Kak, Kak Emma, Mbak Emma lah mungkin seperti itu ya. Ketika istilahnya mungkin pengalaman ya kan nah yang dialami oleh beliau di Malaysia seperti itu. Mungkin anak-anaknya, putra putrinya itu sekolah di sana. Dan memang ngesave sih ngesave satu tahun ya enak banget sih sebenarnya. Dan yang paling enak lagi kalau nggak ada istilah tinggal kelas itu paling enak ya guys ya. Sedangkan kalau teman saya <laughs> Ada sih teman saya sampai berhenti gitu guys Gara-gara gak naik kelas itu dua kali gitu <laughs> kasihan banget kan Istilahnya kalau kita sekolah gitu kan Kalau kita perhitungkan itu sudah dari SD ya kan Dari SD 6 tahun 6 tahun Berarti kan 12 tahun kita sekolah ya kan 12 tahun kita sekolah terus masuk ke universitas ya kan Nah tunggu tunggu sebelum universitas dulu ya kan Nah 6 tahun ketika nggak naik kelas ya kan Ketika nggak naik kelas 2 tahun aja Itu sudah 8 tahun kita sekolah guys Lama banget ya Padahal di sekolah itu kebanyakan main-mainnya gitu kan Banyak gak serius Jujur ya guys jujur gitu Kalau sekolah istilahnya SD ya kan SD itu banyak mainnya Ya memang sedikit belajar ya Kalau saya sendiri sih Kalau teman-teman mungkin rajin gitu kan Tapi saya tuh banyak mainnya aja Jajan gitu Itu yang paling menyenangkan sih Kalau sekolah gitu kan Tapi kalau pelajaran-pelajaran Biasa-biasa aja sih gitu kan Saya tuh orang yang tidak begitu memperhatikan pelajaran dan ini juga guys ya Kalau kita lihat di universitas juga Kalau nggak pinter-pinter banget Itu bisa sampai 6 tahun, 7 tahun Itu di universitas seperti itu Wow keren banget sih Nah saya pengen tahu juga nih guys ya Kalau ini kan sekolah Malaysia dari awal sebelum kuliah Belum universitas ya kan Antara Indonesia dan Malaysia Itu aja nge-save 1 tahun gitu bagaimana dengan universitas yang ada di sana gitu kan, apakah di Malaysia itu lebih cepat atau bisa dikatakan tidak ada istilahnya telatlah, skripsi dan lain sebagainya kalau di Indonesia itu banyak juga teman-teman yang istilahnya slow lah, tergantung lah, tergantung maksudnya dia mau nyelesain sekarang atau tahun depan tahun depan lagi, nganggur dan lain sebagainya cari kerjaan, nggak fokus ke kuliah, apakah di Malaysia akan seperti itu juga, nah kita akan bahas lagi ya guys ya nanti kita akan cari ya kan, bagaimana pengalaman Daripada orang-orang yang ada di sana nantinya, oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh is in this lane. There's no stop in this flame. cuz I came to the game and I changed it to play. How I like rearrange.